lagi guys ya, mendekati akhir bulan satu dua hari lagi guys kita tahu bersama gugus tugas menemukan bahwa tiga hari ini adalah break high untuk pasien-pasien penderita covid ada tidak ada ternyata adanya menunjukkan kenaikan jumlah pasien-pasien covid guys nah yang pertama diserang adalah bagian-bagian pernapasan guys. Dengan adanya Clover Honey ini, ternyata Clover Honey ini dibuat untuk kumur. Sudah dibuktikan oleh video yang satu ini, Profesor Asnan Leland. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman FB yang dimuliakan Allah, saat ini kita akan menunjukkan bagaimana membuat gar, -gar obat kumur-kumur dari madu oralit. Kita siapkan yang dibutuhkan, oralil madu dan segelas air tuangkan ke air tadi madu yang asli apabila dituangkan ke air dia tidak mau bercampur kita butuh waktu yang agak lama untuk mengaduknya masih lengket dia masih belum terlarut kalau dia madunya kurang asli Begitu dipulangkan ke air, dia langsung berbaur dengan air Kalau madu yang asli, butuh waktu untuk ditampur merata Kita biruk semampu kita sedikit Kemudian kita kemukumur Kemudian kita bilas kerongkongan kita Seperti yang diperagakan ini Bismillahirrahmanirrahim oh, oh, oh, oh, oh. Itulah. Dan Clover Honey kita luar biasa untuk masker Untuk detok bahan-bahan berbahaya Bekas skincare-skincare yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya Luar biasa Video satu ini akan menunjukkan Anda Mekar ya guys ya kulit kita kulit lebih-lebih ini ya lebih kenyal ya. dan Anda perlu ketahui juga guys iya Propo kita sebagai meningkatkan imunitas tubuh kita dan sudah masuk di MIMS iya MIMS ada di sini MIMS guys oke okay. dan paket ini luar biasa sekali Tinggal satu dua hari lagi, pastikan Anda bersama dengan keluarga Anda, saudara-saudara Anda memiliki paket yang paling ekonomis ini, Harvest Festival.